Hai guys jadi ini video make up kali ini suasananya agak beda aku bikin suasana mistis karena emang pada saat take video ini aku mengalami kejadian mistis di rumah aku jadi pada saat aku take video ini kamera aku tuh sering mati-mati dan selalu muncul tulisan storage full padahal besok paginya ketika aku ulang bikin video itu kameranya baik-baik aja dan storage-nya itu banyak nggak full nah studio mini tempat aku ngonten ini memang letaknya itu deket sama kamar kosong yang sekarang dijadiin gudang tiba-tiba aja aku ngedengar suara yang awalnya aku pikir itu suara cicak, ternyata itu suara orang ketawa cewek lagi dari dalam gudang itu dan emang kamar itu dari dulu gak pernah ditempatin. Aku berusaha tetap tenang, walaupun kaki udah gemeteran, udah deg-degan. Akhirnya aku make up cepet-cepet, aku bikin konten, nyelesain konten cepet-cepet, dan pakai wardrobe seadanya. Dan waktu make up aku udah selesai, aku udah ganti baju dan aku mau take video akhir untuk footage Itu beneran storage-nya gak cukup buat bikin video Akhirnya aku take foto aja dan itu pun juga gak bisa banyak Pokoknya aneh banget karena besok paginya itu semuanya baik-baik aja di sini muka aku kelihatannya tenang dan baik-baik aja, padahal hati aku udah, jantung aku udah berdebar kencang, udah dak dikduk banget dan udah nggak karuan lah isi pikiran ini. Aku ngerasa mungkin yang nunggu rumah aku ini nggak suka kalau ada aktivitas dari manusia di tengah malam, karena mereka mau beraktivitas sebenarnya. Makanya mereka gangguin biar aku cepet masuk kamar lagi. Nah ini ekspresi muka aku waktu dengar suara ketawa dari dalam dudang itu. Dan inilah hasilnya foto aku dengan hati yang ketakutan dan merinding banget.